Baik, kita ketemu uh, di syaran perdana ini, teman-teman, uh, kita akan ngobrol terkait desa. Nah, uh, di satu sisi, desa sekarang memang uh, dalam hal uh, lagi seksi-seksinya ya. Lima tahun berjalannya undang-undang desa, terus... Uh, Kemudian desa juga semakin banyak yang bermain di level desa. Sangat banyak sekali. Mulai dari uh, kementeriannya sendiri, terus NGO, terus gerakan-gerakan uh, uh, yang lain juga tetap bermain di di level desa. Nah, yang ingin saya cerita di sini adalah pentingnya uh, pandu atau pendamping di desa itu kenapa perlu uh, pandu karena desa itu harus ada orang-orang orang-orang desa sendiri yang kemudian peduli care untuk membangun desanya ya sebisa mungkin adalah orang lokal di desa tersebut ya Orang lokal atau minimal dari orang dari kecamatan atau dari kabupaten tersebut. Karena diharapkan dengan orang-orang lokal kemudian uh, itu uh, bisa memahami desa secara uh, lebih dalam. Ya. Jadi berdasarkan hak asal-usul sebenarnya. Uh, di awal itu uh, banyak yang berpikir awal-awalnya desa bahwa Pendamping itu sudah cukup, nah sebenarnya tidak Jadi tidak tidak hanya butuh pendamping, yang dibutuhkan oleh desa adalah pandu Nah terutama karena sekarang kita hidup dalam era digital Andi Toba, Rofiq Setiawan, Muhammad Siri, Dian Pranata uh, Selamat sore semua Jadi desa membutuhkan pandu, kenapa harus dipandu? Nah karena pandu desa ini Uh, nanti itulah yang akan bersama-sama desa sesuai dengan definisi desa dalam undang-undang yaitu satu kesatuan wilayah masyarakat hukum. Jadi bukan kepala desa tetapi pandunya yang akan memandu terhadap hal-hal baru. Karena memang apalagi kita sekarang hidup di uh, new normal, new era. Uh, ini jadi memang agak agak sulit sih sedikit. Ada ada banyak tantangan, ada banyak uh, ada banyak oh, tantangan ke depan sebenarnya tantangannya itu pertama satu kita dituntut untuk digitalisasi desa nah digitalisasi desa ini sementara di satu sisi infrastruktur juga belum lengkap infrastruktur terkait digitalisasi desa itu belum merata jangankan ini teman-teman harus pahami terutama teman-teman Bandung. Jangankan di daerah uh, Papua, di Maluku, di Jawa saja masih ada yang belum tersentuh uh, sama sekali uh, terkait uh, infrastruktur untuk meng, uh, menerapkan uh, digitalisasi desa tersebut. Tapi kita harap, tapi itu, itu bukan berarti eh, bisa menghalangi kita. Tidak, tapi itu kita harap. Semoga ini bisa menjadi trigger eh, bagi para pandu untuk bekerja. Nah, pandu desa itu sendiri adalah orang-orang desa, baik itu perangkat desa, masyarakat biasa, aktivis, dosen, eh, atau siapapun yang punya eh, ke... Eh, apa ya, yang punya perhatian, punya care untuk memajukan desanya. Jadi... Eh, punya perhatian untuk memajukan desanya ya. nah, nanti dengan cara membantu desa nah, bagaimana bagaimana cara membantunya ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam membantu desa-desa tersebut atau dalam membantu desa-desa kita yang pertama sederhananya adalah membantu mempublis membantu mempublis potensi apa yang ada di desa tersebut? Baik itu potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam. Tapi bukan berarti itu dieksploitasi habis-habisan. ya Jadi tidak ada proses eksploitasi tetapi dieksplor. Di, di, di, di oh. Nah Pandu Desa di sini punya peranan. Kenapa kemudian BP2DK, kita dan teman-teman yang ada Kedepan ini Akan mengambil bagian penting Dalam Membangun Atau Sama di desa membangun Saat ini BP2DK Itu punya pandu desa 2000 orang Kurang lebih ya Yang tersebar di Seluruh Indonesia Jadi dari Sabang Sampai Merauke Mulai dari level provinsi, level kabupaten hingga kecamatan dan hingga ke level desa. Dengan gerakan yang dibangun atau sebuah movement yang disebut dengan Pandu Desa. Jadi bukan sebuah organisasi ya, tapi sebuah gerakan yaitu mengajak orang-orang, orang-orang desa untuk uh, ikut berkontribusi dan ikut uh, membantu desa-desa yang ada. Desa-desanya tersebut nah BP2DK d punya peranan untuk memberikan penguatan kapasitas bagi pandu-pandu tersebut per 2021 saat ini kemudian ada yang disebut dengan pandu digital nah apalagi itu akan kita bahas setelah ini seperti apa kemudian pandu digital itu dan literasi digital itu seperti apa setelah ini ya Uh, nah baik kita uh, kembali selamat siang buat uh, Dian yang ada di Sinyumuk ya di Kaltara terus selamat sore sorry uh, ada Maryadi salah satu pandu desa jadi yang yang online saat ini ada Maryadi terus ada Dian ada Muhammad Siri di Pontianak Rofi Andi Toba dan lain segala macam di di di Bulukumba yang sudah sudah bekerja untuk uh, kemajuan desanya masing-masing. Nah, jadi pandu desa kemudian, kita sekarang di tahun 2021, BP2DK kemudian akan mengimplementasikan yang disebut dengan literasi digital. Kita hidup di era new normal, kita hidup di era baru, dengan memanfaatkan digitalisasi Oh, desa. Nah seperti apa digitalisasi desa sih sebenarnya? Pertama adalah kita akan meng, apa ya, membangun kapasitas para pandu-pandu yang nantinya baik itu pandu desa, pandu budaya maupun pandu digital sendiri di dalam empat hal. Di dalam empat hal, yaitu pertama digital etik. A. Bagaimana etika digital itu di dalam dunia digital? Sebenarnya, yang paling etik, yang paling rendah, kalau menurut catatan dan beberapa kebiasaan dan laporan di, di secara global, Indonesia itu memiliki uh, digital etik yang sangat lemah. Pertama, begini: ini diterbukti dengan uh, kadang kita dapat telepon, dapat WA, tiba-tiba-tiba nomor baru. Tiba-tiba ada yang menghubungi kita katanya nomor kita Nomor kita diambil dari ini diberikan oleh ini Kan sebenarnya hal, hal yang melanggar privasi. Jadi misalnya nomor saya nih tiba-tiba ada yang WA Atau ada yang menelpon bahkan ya Atau langsung PC Padahal tidak janjian dan lain segala macam Mentah-mentah mungkin merasa dekat Padahal itu sebenarnya tidak boleh Nah salah satu yang menjadi pelanggaran di, di, di digital etik itu tadi Bagaimana kita uh, tata krama digital Ya, jadi empat, empat. Uh, uh, Itu yang pertama uh, Digital etik Kemudian Sambil saya sapa dulu teman-teman semua Yang yang baru bergabung uh, uh, Selamat bergabung Di siaran uh, Podcast Perdana uh, PP2DK Bersama uh, bidang outreach dan communicationnya saya Rudi Rustab nah jadi kita akan membangun ekosistem uh, digital sebenarnya nah yang paling pertama dibangun <coughs> ada yang mengatakan yang harus pertama dibangun kalau menurut uh, roadmap yang akan disusun bagaimana literasi digital tahun 2021 sampai 2024 itu ada empat kerangkanya yang pertama itu adalah uh, digital culture yeah. Digital culture atau budaya digital Nah bagaimana budaya-budaya digital ini kemudian menginfluence seluruh warga Indonesia Apalagi pada saat ini uh, kita harus dipaksa untuk bermain digital Nah budaya ini harus dibangun karena jangan sampai budaya digital ini juga kemudian merusak akar-akar budaya yang sudah ada tetapi bagaimana budaya-budaya yang sudah ada itu, itu kita arahkan sehingga bisa sinergi bersama uh, uh, budaya digital Contoh misalnya work from home, bekerja dari rumah Dulu yang dianggap kerja itu kita keluar uh, uh, Atau kerja di kantoran jam masuk jam 8, pulang jam 4, jam 5, seperti itu ya Nah, tetapi dengan uh, lahir budaya-budaya baru di mana ya kantor itu tidak tidak selamanya harus di kantor kerja itu tidak selamanya harus di kantor nah kadang kadang sekarang ya ya kantor itu ya walaupun kita work from home gitu kerja dari rumah tapi semua harus terjalin ini masuk dalam kerangka uh, besar yang bernama uh, digital culture Nah, ini akan kita uh, biasakan, kita akan membangun digital-digital culture Atau memperkuat budaya-budaya digital ini Sehingga apa saja yang memang bisa dilaksanakan uh, secara digital Dan memang apa yang harus dilaksanakan secara direct, ya secara langsung Nah kemudian digital skill, yang kedua adalah digital skill Digital skill itu adalah kemampuan digitasi uh, Kita punya skill dalam digital, misalnya Uh, dulu orang itu dipaksa Jadi uh, sebelum literasi digital sampai detik, detik ini Banyak orang yang uh, Jangankan bermain digital Tetapi membuat email saja itu tidak tidak bisa Sehingga banyak yang terjadi Punya akun Facebook 2, 3, 4, sampai 5 biji Tapi tidak punya email ya? Begitu Begitu uh, Begitu Facebooknya bermasalah ya kelimpungan Karena kenapa dia tidak perhatikan bahwa email itu perlu Bermain email itu sangat menjadi dasar dari digital skill tersebut Terus uh, itu tadi kemampuan uh, browsingnya dan lain segala macam uh, Sigit Widodo selamat sore Setelah digital skill kita bangun kemudian kita memperbaikinya di digital etik digital etika ya, etika yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa uh, uh, bagaimana kemampuan individu dalam menyelesaikan diri dan merasionalkan uh, sesuatu digital nah, ini juga BP2DK akan akan mendevelop ini, akan mendorong ini, terutama untuk diterapkan di desa-desa nah, jangankan di desa, di di kota besar saja itu, budaya digital juga masih sangat Uh, uh, uh. Ya masuk dalam budaya pop, tapi juga sangat masih belum mempunyai bentuk. Terus skill juga tidak masih belum rata. Kemudian digital ethic Nah etika digital juga ini harus dilakukan. Dan yang terakhir ada digital safety. Bagaimana keamanan berdigital. Karena nanti kita akan didorong transaksi-transaksi digital. Makanya jangan-jangan heran sekarang banyak yang yang yang, yang melakukan sesuatu itu semuanya di dengan uh, dengan digital nah ada empat hal ini yang akan kita dorong ke depan yaitu uh, digital culture yaitu semua yang dalam, yang disebut dengan literasi digital nah tahun sampai 2024 pemerintah mengharapkan itu kemudian tumbuh dan lahir pandu-pandu digital minimal 10.000 orang di Indonesia jadi orang-orang yang kemudian memiliki empat kemampuan ini satu dia sudah kemampuan memiliki kemampuan di bidang uh, kebudayaan digital ini akan kita kuatkan terus uh, punya digital ethic terus punya digital skill dan uh, mampu memahami uh, digital safety ini sangat penting karena uh, di dunia digital atau di internet itu Keamanan itu sungguh rawan sebenarnya. Dimana-mana saat ini kita rawan sebenarnya ya karena satu tadi kadang ya, kadang, kadang misalnya head speech nih ada undang-undang ITE di Indonesia. Nah ada undang-undang ITE di Indonesia. Kalau tidak salah, dua tiga hari lalu itu sekarang sudah ada polisi digital. Ini aneh menurut saya ya. Tapi juga perlu memang sebenarnya aturan sudah dibuat, yaitu undang-undang ITE. Terus yang menegakkan aturan itu kemudian lahir polisi digital atau polisi internet yang menjadi masalah yang menjadi masalah memil dunia digital atau budaya digital itu di dalamnya juga ada penyakit penyakit gitu ada ada ada penyakit ada masalah ya tentu kalau dia penyakit pilihannya adalah disembuhkan atau dari awal diberi vaksin gitu nah, yang bertanggung jawab memberikan atau uh, bertanggung jawab terhadap kesehatan digital ekosistem digital Uh, kalau untuk kesehatan langsung kan ada Kementerian Kesehatan. Nah, yang bertanggung jawab untuk ekosistem digital kesehatan digital, vaksin digital misalnya kan begitu literasi digital tentu adalah Menkominfo. Nah, selain di aturannya ada di situ, eh, dia juga akan bertanggung jawab. Nah, lewat program literasi digital inilah bentuk tanggung jawab itu akan dilaksanakan. Nah, teman-teman yang kemudian uh, uh, selama ini punya ketertarikan atau punya keinginan untuk uh, ikut membantu negara, ikut mengambil bagian dalam membangun desa. Saya kira uh, program literasi digital ini harus ditangkap. BP2D akan bersama bersama pemerintah uh, akan mendesain sebuah skema, akan akan mendevelop sebuah teknik bagaimana sehingga uh, uh, kita bisa menerapkan keempat pondasi dalam menghadapi dunia digital ini. Dalam minggu-minggu ini. Uh, kita akan mempublish orang-orang atau pandu-pandu yang saat ini sudah sudah melakukan membantu desa secara digital. Nah, yang komen tadi yang yang nonton di di, di live Instagram BV2DK itu sudah uh, semuanya itu ada ada pandu ya. Ada yang ada ini ada Maria di Tower Wifi Kalbar. Maria nanti nanti si Maria akan ngobrol di sini, akan bicara di sini seperti apa yang dia lakukan di dalam menjitilisasi desa-desa yang ada di Kalimantan Barat. Uh, terus uh, ada Asep, terus ada Dian, bagaimana Dian Dian Pranata di perbatasan Kalimantan Indonesia dan Malaysia itu mengedukasi uh, warga meng membantu Desa, desa perbatasan Untuk bisa uh, uh, Dikenal Ini semua nanti akan kita obrolkan Di, di live stream BP2DK Jadi uh, Proses pembiasaan juga sih sebenarnya Bagaimana uh, Media Facebook ini Sebagai media pembelajaran, kan sekarang di Facebook juga sudah bertebaran forum atau grup-grup yang memang di dalamnya ada edukasi tetapi tidak tidak sedikit juga hanya menjadi tempat-tempat sampah digital nah ini yang akan kita uh, uh, bukan kita lawan tetapi akan kita bikin sehingga dunia internet itu sebenarnya bisa lebih memanfaat baik secara pribadi uh, maupun secara kelembagaan Nah itulah dulu gambaran terkait uh, literasi digital seperti apa Dan kalau ada masukan dari teman-teman Seperti apa literasi digital yang baik itu silahkan tinggalkan uh, komen, uh, saran Berikan saran di kolom komentar Atau silahkan memberikan masukan di kolom komentar Baik teman-teman sekalian Ini adalah uh, perkenalan mungkin siaran perdana resmi dari BP2DK Saya Rody Rustam di Outreach Manager uh, uh, Hey. Uh, yang akan uh, bersama teman-teman semua, bahwa sebenarnya kita tidak, kita bukan kami yang bekerja, tetapi pandu-pandu uh, ada banyak orang, ada ribuan orang dari tujuh ribu desa ini juga ada, ada ratusan, bahkan ribuan orang-orang yang selama ini bekerja untuk desa tapi tidak pernah terpublish Nah, ini yang akan kita uh, munculkan. BP2DK kemudian melihat ini bahwa hal ini penting untuk menginspirasi, menginspire orang-orang lain sehingga juga ingin melakukan atau mampu melakukan hal yang sama karena banyak yang punya keinginan untuk membangun desa tapi belum tentu tahu caranya. Nah, kita akan sharing, kita akan berbagi nanti melalui ya ya meet dia, bukan meet ya sebenarnya tetapi uh, video call bareng-bareng di sini nantinya. Uh, ya jadi, itu saja dari saya. Uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan respon. Saya Rudy Rustam. Uh, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.